Tanpa ku Sadari berberday mengandung Guazuma umifolia volume untuk kalian yang punya. Hello everyone, welcome back to my channel Sejak awal pandemik, aku bekerja full di rumah. Karena pekerjaanku 90% online, aku banyak menghabiskan waktu di depan laptop. Tanpa kusadari, berat badanku naik drastis, diikuti dengan naiknya kadar kolesterol yang cukup tajam. Jika aku terus membiarkannya, itu akan mengakibatkan serangan jantung, stroke, diabetes, dan masih banyak lagi. Akhirnya, aku mencari-cari di internet obat alami untuk menurunkan kolesterol, dan ketemulah sesterol. Ceterol ini mengandung Guazuma umifolia folium, Camellia sinensis, andrographis paniculata, dan Morinda citrifolia fructus yang berguna untuk menurunkan kolesterol dan menurunkan resiko serangan jantung dan stroke. Kita nggak perlu khawatir karena seterol terbuat dari 100% bahan alami, sudah berbipom, halal, tanpa efek samping, dan mudah diserap oleh tubuh. Jadi aman untuk dikonsumsi oleh kita. Setelah aku minum Seterol 2 kapsul tiga kali sehari, kadar kolesterolku mulai menurun. Untuk kalian yang punya masalah kolesterol tinggi, aku rekomendasiin untuk minum Seterol. Untuk link pembelian, aku taruh di deskripsi. Jangan pernah sepelekan kolesterol tinggi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. See you in my next video. Bye bye.